Selamat sejahtera ini adalah update hari ke-31 di kebun saya dah lebih 2 minggu takde buat sebarang update jadi ini update dari hari ke-15 seperti mana yang boleh lihat pump house ni dah siap dah ada dinding ada lantai dari batu dan nampaknya tinggal nak letak pump dan tangki sajalah ok dan kuku pun semua dah siap 500 polybag dan di tepi ni ada nak tambah lagi 92 polybag lagi jadi jumlah nanti 592 tengok macam mana nanti mungkin boleh bagi cukup 900. so daripada itu baik-baik pun dah diletakkan jadi itulah dekat siaran ni Sikit saja lagi Jadi kita tengoklah nanti macam mana